Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga serial Jalan-jalan Keluarga Jarot. Hari ini saya mau bercerita ketika kami sekeluarga berjalan-jalan ke kawasan Solo dan sekitarnya. Karena emang Solo ini juga salah satu kota wisata di Indonesia, terutama wisata budaya. Ada museum Radia Pustaka, ada keraton Solo, gak jauh dari Solo, kalau mau wisata alam maka Tawang Mangu, kawasan seperti puncaknya Jakarta, ada air terjun Grojokan Sewu. Grojokan itu air terjun, Sewu itu seribu, karena dipercaya tingginya seribu meter. Gak ya, percaya, hitung sendiri. Masih ada lagi Sangiran, wah ini dimana banyak fosil-fosil PT Erectus dari berbagai zaman atau abad yang merupakan sejarah peradaban manusia. Lalu juga ada candi ya. Jadi kalau Magelang Jogja bila sekitarnya ada Prambanan, Borobudur, maka di Solo ada Candi Sukuh, Candi Ceto. Nah, ini lokasinya di gunung gitu ya. Jadi kalau pergi ke sana maka bukan hanya menikmati candinya, tetapi juga kebun-kebun teh di sekat sekitar candi Sukuh candi Ceto. Wah, itu anak-anak saya remaja, pemuda, milenial senang banget. Kenapa? Instagramable. Wah, enak buat dipasang di Instagram. Udah lama nggak ke pulang kampung. Karena itu sampai kampung-kampung saya. Dari Karang Pandan, Kemuning, turun ke bawah sedikit Nyargo yoso itu ik kakek nenek saya, nenek moyang saya di sana. Ketika saya ke sana, wah ternyata di kanan kiri jalan sekarang sudah banyak kafe-kafe modern gitu ya. Memang kalau bagi orang Solo sendiri wah larang mas larang itu mahal tapi bagi kita orang Jakarta oke okay lah gitu ya dan tempatnya bersih dan nyaman dengan perjalanan dengan banyak jalan-jalan apa yang kami dapatkan tentu ya bisa belajar budaya dari Keraton Solo kita bisa belajar sejarah dari Museum Raja Pustaka ataupun Sangiran tetapi memang kalau anak-anak remaja sekarang pemuda sekarang lebih menikmati ketika mereka ada di alam gitu ya apalagi alamnya unik penduduk di sana menyebutnya Udah ke Gunung Teletabies belum? <tuh> saya pikir apa itu Gunung Teletabies? Kebun teh yang guduk-guduk-guduk gitu oh, Kayak di film Teletabies gitu ya Kami sekeluarga juga bikin video klip di kebun teh gitu ya Dan sambil ketawa-ketawa karena ada aja adegan-adegan yang konyol Yang membuat semuanya tertawa Ini dia yang saya mau bahas Dan jadikanlah keluarga itu keluarga sukacita Karena... Hati yang gembira, obat yang manjur ya, Itu tulisan Salomo dalam kitab Amsal Hati yang gembira, obat yang manjur Bentuk praktisnya apa itu? Gembira itu ya Bentuk praktisnya tertawa, bercanda Dan bukan hanya soal obat manjur Dalam hati menaikkan sistem imun Sehingga kegembiraan itu bikin orang sehat Tapi juga membangun relasi yang kuat Contoh ya Contohnya misalnya waktu sekolah atau kuliah dulu Punya sahabat kan? Apa yang dilakukan orang dengan sahabatnya? Bercanda, ya kan? Oh, bercanda, waktu pacaran juga bercanda. Kadang-kadang kalau sudah menikah, nggak bercanda lagi. Kenapa? Karena pasangannya bukan teman bercanda yang baik. Jadi waktu suami melucu, gitu ya, istri berkata, nggak lucu, nggak lucu. Ya, ngajak bercanda di responnya gak lucu, gak lucu, ya sudah begitu pulang ke rumah sekarang saatnya serius gitu, kenapa banyak orang di rumah serius, bapak-bapak di rumah serius gitu ya, karena kalau bercanda dikomentarin gak lucu, gak lucu, jangan lucu dulu, kerja, bayar tagihan akhirnya jadi rumah nggak pernah bercanda gitu. Begitu keluar rumah, wah lucunya keluar, ketawa ketawa dengan teman. Dan ternyata ketawa ngakak-ngakak, bahkan ledek-meledek, bercanda itu membangun relasi yang kuat. Orang yang bersahabat, bercanda itu nggak marah. Maka ini menjadi tolak ukur sebenarnya, indikator yang sederhana. Suami istri itu hubungannya kuat nggak? Bisa bercanda nggak? Bisa ledek-meledek nggak? Gitu ya. Kalau kita tuh bersahabat, terus punya sahabat karib itu bercanda tuh nggak marah gitu kan? Nah ini kok aneh ya keluarga kok bercanda marah, orang tua anak bercanda marah, dicandain marah, berarti ada relasi yang tidak benar di sini. Karena itu saya memberikan sebuah insight atau inspirasi yang sederhana Yang gampang Dengan liburan, dengan jalan-jalan Terbangun suasana akrab Nah disitu bercandalah, kembangkanlah sikap humor bahkan ketika pasangan menceritakan cerita lucu yang kita sudah tahu ketawa saja bang. cerita lucu itu diceritain, diceritain dua kali juga lucu kok gitu. Jadi misalnya misalnya istri bilang nih ada video lucu banget nih. oh, oh, oh, oh. Gitu ya. Padahal kita sudah dapat juga video itu kan kita orang yang ikut WA grup banyak gitu ya. Saya orangnya lebih gaul daripada istri. Jadi tapi kalau misalnya dia nunjukin yang lucu gitu ya kita ketawa lagi gitu jangan ah udah tahu dapat yang lain <laughs> ini bukan sebuah relasi yang baik. Ketika sikap humor itu dikembangkan, bahkan orang yang tidak lucu bisa jadi lucu, loh. jadi akhirnya keluarga menjadi tempat di mana kita bisa tertawa bersama-sama, bercanda bersama-sama karena keluarga itu adalah pribadi-pribadi yang tinggal bersama dalam jangka yang panjang coba menikah umur 30, matinya 80, apakah 50 tahun tertinggal bersama makanya kalau yang sekarang baru menikah setahun gitu coba pikir masih 49 tahun lagi sama makhluk satu itu <laughs> kalau nggak bahagia repot urusannya ya kan. Tapi kalau bahagia ya dinikmati. Nah bahagia itu nggak turun dari langit. Bahagia itu bisa dibentuk. Misalnya ini membangun kebiasaan keluarga dengan banyak. Berjalan-jalan, wisata, liburan. Tentu tidak harus liburan yang mahal, ya kan? Kalau tinggalnya di Solo, ya ke Kemuning, ke Mang, udah ke tinggal di Jakarta. Ya ngapain jauh-jauh ke sana. Puncak ada, dan puncak itu bukan cuma puncak sebenarnya. Jalur satu, jalur dua, lewat sentul, tuh, naik ke atas. Wah ternyata view-nya juga bagus, banyak air terjun di sana. Jadi kita bisa berkreatif untuk memakan liburan-liburan yang murah. Pergi ke taman, masuk, bayar tiketnya gitu ya. Kebun teh aja, loh. Jadi, sebenarnya banyak tempat yang kita bisa lakukan gitu ya, karena ya sekarang ini, tuh, ya tentu tiap orang punya selera, tapi itu juga tergantung kebiasaan. Waktu saya dengan anak pergi ke Gunung Salak yang nggak jauh dari Jakarta parkir, itu tiket masuknya ya cuma kayak bayar parkirnya aja begitu. Selebihnya kita bisa menikmati pemandangan udara yang segar dan itu menyenangkan. Tujuan dari kegiatan-kegiatan liburan atau jalan-jalan adalah membangun suasana di mana nilai-nilai bisa dibangun tergantung nilai apa gitu ya kali ini mau menanamkan soal budaya bangsa besoknya lagi mengenai nilai kejujuran besok lagi integritas jadi si kepala keluarga si ayah atau si ibu nih sudah punya niat sebenarnya ya nanti mau mengajarkan nilai-nilai dalam kegiatan ini. Dan kadang-kadang nilai-nilai yang mana itu bisa spontan. Begitu pas suasananya begini, ngobrol, pas sambil ini, pas suasananya hujan, waduh, Pak mengeluh, ya. Kita tuh bersyukur, percaya dah. Segala sesuatu tuh pasti ada baiknya. Coba yuk kita cari tempat berteduh, gitu. Begitu cari tempat berteduh, ketemu kafe yang bagus banget. Loh ini, wah, kan? Kalau nggak hujan, kita nggak kesini nih. Dari kejadian saja, kita bisa menanamkan nilai. Tetapi tentu kita harus punya sikap. Sikap mental yang baik, ya bersyukur dalam segala perkara Percaya bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan Mendatangkan kebaikan, mencoba mencari sisi positif Dan setiap kejadian nah Sikap-sikap inilah yang menular di dalam kebersamaan Kebersamaan diantaranya jalan-jalan bersama keluarga Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa dalam episode selanjutnya Salam Dahsyat bahagia, luar biasa